Halo sobat semua, selamat datang di channel tutorial Nah untuk tutorial kali ini, aneh mau ngebagiin bagaimana caranya kita melock atau mengunci jaringan uh, ke 4G only gitu ya guys Dan yang tentunya trik ini uh, support di semua sistem Android atau semua tipe sistem Android Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, alangkah baiknya kita like dulu video, video ini dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial. Dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan juga tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi keren lainnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita langsung buka saja aplikasi telepon. Nah, kemudian kita ketik di sini bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang, pagar bintang. Nah, kemudian di sini ada tiga opsi, ya teman-teman. Ya, satu informasi telepon, kedua statistik penggunaan, kemudian wifi information. Kemudian kita pilih yang atas, ya teman-teman. Ya, informasi telepon. Bagi teman-teman, untuk langkah yang kedua, kita pilih CDMI UMTS. Kita pilih aja yang ini, teman-teman. Nah kemudian kita cari LTE only Nah yang ini teman-teman kita pilih ya yang LTE only Untuk mengunci jaringan uh, ke 4G ya teman-teman ya Oke kita pilih yang LTE only teman-teman Baik teman-teman sekarang HP kamu sudah terkunci di 4G only Nah jika video ini bermanfaat bagi kamu Jangan lupa like juga video ini ya teman-teman, dan share-share juga video ini ke teman-teman kamu, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa lagi untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Ya, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.